Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asari tengah menghadapi tuntutan hukum yang sangat serius. Dia dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaini Muin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dengan dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut sudah sampai disampaikan ke DKPP oleh Farad Abbas yang ditunjuk oleh Hasnaini sebagai pengacaranya. Saya justru lebih tertarik dengan testimoni Hasnaini bahwa eh, dia dapat bocoran dari Hasim Asari, KPU itu telah mendesain bahwa pemenang Pilpres pada 2024 nantinya itu adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Artinya sebagai calon presiden, Ganjar Pranowo itu akan dipasangkan dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Benarkah pengakuan Hasim Asari itu atau tepatnya benarkah Hasim pernah menyatakan hal itu kepada ini? Ini tentu sangat menarik dan hitung-hitungannya kenapa kok jadi sangat masuk akal ya? Ganjar kan selama ini disebut-sebut sebagai calon Presiden scotty yang disiapkan oleh eh, Presiden Jokowi. Ini kalau Presiden Jokowi gagal memperpanjang masa jabatannya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asari tengah menghadapi tuntutan hukum yang sangat serius.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 Ketua DKPP Hedi Lugito mengaku sudah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan verifikasi administrasi. Ketua KPU Sis Masari kepada media mengaku telah mengetahui pelaporan dirinya ke DKPP. Kami mengikuti pelaporan ke DKPP tersebut, ujarnya singkat. Farhat itu sebelumnya mengaku telah melengkapi bukti pelaporannya. Bukti yang dibawa adalah pengakuan-pengakuan, pengakuan, testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, bukti-bukti komunikasi WhatsApp dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta kemudian foto-foto kebersamaan itu, itu Jafar Had saya tidak ingin membahas soal isu pelecehan seksualnya biarlah dewan keamanan dewan eh, DKPP dewan perwakilan penyelenggara pemilu dan polisi yang menindaklanjuti laporan tersebut dan apakah eh, Hasna ini, ini bisa membuktikannya saya justru lebih tertarik dengan testimoni Hasney ini bahwa eh, dia dapat bocoran dari Alisim Asari, KPU itu telah mendesain bahwa pemenang pilpres pada 2024 nantinya itu adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Artinya eh, sebagai calon presiden Ganjar Pranowo itu akan dipasangkan dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Testimoni itu dibuat ketika asna ini diwawancarai oleh Farhad eh, Abbas dan Ahmad Yani, Ini Ketua Umum Partai Masyubi eh, yang sama-sama bersama eh, Farhad juga menggugat eh, KPU. Itu menjadi lawyer dari uh, Hasnaini. Benarkah pengakuan Hasim Masari itu? Atau tepatnya benarkah Hasim pernah menyatakan hal itu kepada Hasnaini? Ini tentu sangat menarik dan hitung-hitungannya kenapa kok jadi sangat masuk akal ya? Ganjar kan selama ini disebut-sebut sebagai calon presiden skoci yang disiapkan oleh uh, presiden Jokowi. Ini kalau presiden Jokowi gagal um, memperpanjang masa jabatannya. Koalisi Indonesia Bersatu diduga ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo untuk maju capres Partai Amanat Nasional dan P3. Ini dua partai di Koalisi, Koalisi Indonesia Bersatu juga secara terbuka sudah mengajukan nama Ganjar sebagai calon presidennya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Azan misalnya sudah menyatakan akan mengajukan dan membawa nama Ganjar ini ke Koalisi Indonesia Bersatu. Begitu juga dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono yang menyatakan bahwa 14 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah P3 sudah mengajukan nama Ganjar. Namun pencapresan Ganjar ini tampaknya masih terganjal dari sikap Golkar yang ngotot mengajukan nama Erlangga sebagai calon presiden. Golkar mengatakan bahwa Erlangga jadi calon presiden itu sebagai harga mati. Bagaimana dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden? Erik juga sudah mulai, oh, sudah cukup lama ini merapat PAN dan juga ke P3. Ini kata, ini terlihat ke, ketika apa ya perempuan PAN ini mengusulkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya juga eh, PAN Lampung juga, juga mengajukan nama Erick Tohir. Ya. Zulhas, Zulkir Hassan maksud saya ini juga mengaku partainya mempertimbangkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Dalam pertemuan dengan para dengan caleg, Eh, PAN di Jawa Tengah itu Zuhardz bahkan mengajak Ganjar dan Erick hadir dalam pertemuan tersebut. Dan kedua-duanya itu terutama Ganjar ya, diilulukan oleh kader PAN sebagai calon presiden. Bagaimana dengan P3? Nama Erick Thohir juga sudah eh, disebut akan diusung sebagai calon wakil presiden dari P3. Dan sebuah seminar nasional dan temu tokoh perempuan eh, P3 pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani secara terbuka. Itu menanyakan kepada audiens tentang pencalonan Erick sebagai calon wakil presiden, dan para hadirin itu menyambutnya dengan kor tujuh uh, Ya, sementara uh, Erick Thohir sendiri menyatak, me, menyatakan terima kasih, dia didukung oleh uh, P3, dan sebelumnya juga sudah didukung oleh PAN. Tapi, kata dia, kan banyak juga calon lain yang uh, yang akan uh, maju pada Pilpres. Dan kita kelihatan sekali, ya, memang Erick Thohir ini sekarang ini sudah lama melakukan kampanye, dan kemarin terakhir ketika dia berkunjung ke... Sumatera Barat itu sebenarnya kunjungan dia sebagai Menteri Bumn tapi dia dilulukan sebagai calon wakil presiden jadi kelihatannya memang pasangan Ganjar dan Erik ini yang tengah disiapkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu untuk eh, maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 dalam, tapi dalam, dalam hal ini eh, KIB itu baru P3 dan PAN tinggal sekarang eh, ini Golkar yang, eh, yang belum memutuskan tapi bahwa kemudian ada info bahwa ketua KPU Asm Asari membocorkan skenario ini ke Hasna ini ini tentu saja menjadi sangat menarik kok jadi nyambung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sekali lagi skenario itu ya, eh, ya kalau memang benar dan bisa dan bagaimana nanti eh, bisa diwujudkan itu saya kira tergantung pada setidaknya tiga hal. Pertama, apakah PDIP pada akhirnya sepakat mengusung Ganjar? Karena menurut saya sangat sulit membayangkan Ganjar bakal menang pilpres bila dia tidak didukung di PDIP. Setidaknya kan basis utama Ganjar ini kan Jawa Tengah ya sedikit mungkin Jawa, Jawa Timur di wilayah-wilayah lain mungkin Indonesia Timur relatif Ganjar cukup kuat. Tapi di wilayah lain di Jawa ini mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat dan juga Sumatera misalnya suara Ganjar itu pasti sangat lemah gitu ya. Apalagi bila kemudian PDIP itu punya pasangan capres cawapres sendirian. Ya ini makin berat buat buat Ganjar ya. Yang kedua, apakah Anies itu uh, jadi mendapat tiket atau tidak pada Pilpres 2024 dan dia berpasangan dengan siapa? Kenapa kita pertanyakan ini karena dalam laporan koran Timur terbaru kan disebutkan bahwa uh, Firly Bahuri kembali berusaha untuk menjadikan Anis Baswedan sebagai tersangka. Nah, ini kalau bila Anies dapat tiket dan PDIP juga punya capres sendiri, saya kira sulit ya buat Ganjar untuk menang gitu ya. Kecuali jika eh, memang karena sudah didesain, maka eh, maka segala macam cara dan kecurangan itu bisa dilaksanakan secara masif dan itu akan didukung oleh instrumen negara termasuk dalam hal ini KPU. Ketiga, saya kira ini yang, yang, yang paling penting, eh, pemilu itu tidak ditunda dan Jokowi itu... Eh, memperpanjang kekuasaannya. Kalau itu terjadi, pemilu ditunda dan kemudian Jokowi memperpanjang kekuasaannya ya, berarti skenario menjadikan Ganjar dan Erick Thohir sebagai calon, calon jadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti tidak akan terlaksana.